Kali ini kita ada di acara lomba kompetisi merpati freefly ini nanti jagoanku aku akan lawan kawan-kawan pakai ini wow <laughs> semoga lancar acaranya dan jangan lupa like dan subscribe Kaling Coklat hmm. Bebas, diginiin boleh lempar. Boleh, tomat boleh. Baru rebus, arahku lempar semua. dengan di dimenangkan oleh Mas Rosin. Oke, ini final. Final untuk juara satu atau dua di Merpati Freestyle Competition. Wah. Ini ada dari Klaten dan dari Jogja. We. Mantap ya. oke, selamat Om Zainal sebagai juara Harapan 2, weh gimana Om Zainal, bisa jadi juara Harapan dua? ya Alhamdulillah, juara baru Harapan harapannya juara yang utama, tapi e, merpatinya dengan situasi terik, panasnya gini, ada hang mudah-mudahan untuk besok Merpatinya lebih jos, pesetannya lebih banyak Ini itu buat contoh teman-teman yang di sana pokok oh, serem tadi ke juara 3 merpati freefly di Jogja uh, alhamdulillah ya bersyukur niatnya ke sini untuk main terus uh, ketemu sama dulur merpati freefly Jogja jadi ini bukan niatnya untuk cari juara atau yang lainnya yang penting kita kumpul bersenang bareng guyub bareng menciptakan Merpati Free Fly indonesia Oh. sebagai ya. juara dua gimana ini Mas Maul? Alhamdulillah, terima kasih atas diadakan lomba ini semoga Merpati FF, makin banyak peminatnya makin oke ini kawan-kawan semua dari Keladen ya? ya mantap.. sukses terus mantap sebagai juara satu gimana Mas Budi? Allah. sangat senang sekali, dan sangat deg-degan pertama kali ini seru ya? <laughs> seru sekali ini jadi, gimana untuk kedepannya dengan Lomba Merpati Freefly? terus, dimajukan, biar dapat pokoknya, pemain-pemain yang lebih baru terima kasih, tos, itu okay. Merpati Fly.